Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan hari ini kita lanjutkan Bentuk kitab Buah Kamin Nikah Al-Fatiha Alhamdulillah rahman rahim Alhamdulillah ia kena dengan kalimatu utawi iki kalimah Wahdihil kalimatu utawi iki kalimat Iku sakni gugur Eko sakit kutatun gugur mimbak di nusahil matni Min bakdil nusahil matni Saking sebagiannya piro pira lampirane kitab matan Wan nikahu utawi nikah Wan nikahu utawi nikah Iku yut dan ucapake opo nikah Iku yutlaku dan ucapake apa nikah? Luhatan hale coro bahasa. Luhatan hale coro bahasa. Alat dhemi ingatase makna kumpul. Alad dhemi ingatase makna kumpul. Wal watu ilan kwati atau bersetubuh. Wal wat ilan bersetubuh. Wal akudilan akad. Wal akudilan akad Wahyu telakulan dan ucapake oponika Wahyu telakulan dan ucapake nikah, Syar'an hale coro syara Syar'an hale coro syara. Dan ucapake ala akudin ingatase akad Ala akudin ingatase akad Ala akutin engatasé akat mustamilin kang mengku, mustamilin kang mengku, mustamilin kang mengku alal arkani engatasé piro-piro rukun, alal arkani engatasé piro-piro rukun, washuru tilan piro-piro syarat, wan nikahu utawi nikah, wan nikahu utawi nikah. Iku mustahabun dan sunahake. Iku mustahabun dan sunahake liman kaduwe wong. Liman kaduwe wong. Yahtaju kang butuh sopaman. Yahtaju kang butuh sopaman. Ilaihi maring nikah. Ilaihi maring nikah. Bitaung koni nafsihi. Bitao nafsihi kelawan brontone atineman. Bitao koni nafsihi kelawan brontone atineman. Lil I maring wati. Atau bersetubuh. Waya Lan nemu sopoman Waya lan nemu sopoman Uh batahu ing ongkosenika. Uh batahu ing ongkosenika. Kamahrin Koyomahar mahar. Kamahrin Koyomahar mahar Wana fakotin lan nafaqah. Wana lan nafaqah. Fa in mongko lamun kasepen sopoman man. Fa lamun kasepen sopoman al ing ongkos. Lam yustahabba mongko ora den sunahake. Lam yustahabba mongko orak dan sunahake lahu katweman apa an nikah hunika apa an nikah hunika. Selanjutnya kita analisa perkata. Jadi pada wahdihil kalimat kalimatu di sini ada wawunya namanya wawu istiqnaf atau diberlakukan wawu ataf. Kalau wawu ataf berarti di Ataukan kepada lafal sebelumnya. Kalau wawu istiknah, berarti di sini sebagai huruf untuk memulai suatu kalimat. Hadihi ini adalah isim isyarah. Isim isyarah mabni kasroh. Mabni kasroh karena huruf terakhir hinya ini adalah berharokat kasroh. Atau melihat ada yang hadihi dilihat dinya saja, berarti dinya kasroh wahadihi isim ma'rifat isim ma kaedahnya pada awal kalimat isim ma'rifat ini menjadi muqtada jadi wahadihi irabnya hadihi ini adalah isim mabni kasroh menjadi muqtada nah, karena mubtada, karena ini ma'rifat maka kita mengirabnya bukan dibaca rofa, tapi mahalnya rofa kemudian al-kalimatu al-kalimatu ini adalah Musyar ilah atau sesuatu yang diisyaroi. <coughs> Misalnya saya menunjuk uh, sesuatu, berarti itu kata-kata itu itu isem isyarahnya yang diisyaroh itu namanya musyar ilah al kalimat musyar ilah atau lafal yang jatuh setelah isem isyarah, di sini terkebnya menjadi badal. Terkebnya menjadi badal. Berarti karena lafal hadihi ini krofa. Maka al kalimatu juga rofa. Acaranya gimana? Irabnya al kalimatu adalah isim mufrad menjadi badalnya lafal hadhihi. Karena hadhi dibaca rofa, oh, mahal rafa tadi karena mutadak. Maka al kalimatu juga dibaca rofa. Tadi al kalimatu adalah isim mufrad, isim mufrad itu ketika rafa tandanya domah. Maka di sini walaupun tidak ada harokatnya. Kita bisa baca bahwa itu membacanya Al-Kalimatu Bukan Al-Kalimati, bukan Al-Kalimatan sakitotun, sakitotun, ini ikut bacaan Fa'ilatun Kalau uh, bukan Mu'anas atau Mudakar berarti Sakitun ya, Fa'ilun Di sini isim mufrad Statusnya setiap muktadak pasti butuh Khobar nah, ini sudah ada muktadak, ini jadi Khobar Berarti isim mufrad dia menjadi Khobar Habar itu dibaca rofa. Tanda nya karena dia isim mufrod Maka tandanya adalah domah Sakitotun Pokoknya membedakan kalau ada al sakitotu karena ini tidak ada al Berarti sakitotun Kemudian Min baktin nusahil matni Ini ada tiga kata Min Bakdun Nusahun sama al matnu ini dirangkai menjadi satu rangkaian Rangkaian pertama Min huruf jer Ini namanya majrul. Ini digabungkan lagi Menjadi terkip indofah Ini mudof Ini mudof ilih Jadi dipandang dari susunan bakdun dan nusa, Ini namanya mudof Ini mudof ilih Kemudian ini dengan matni Nusahi dengan matni Ini namanya mudof Ini mudof ilih Nah caranya rapinya, Min ini adalah huruf jar, Matni sukun Bakdi dibaca uh, isim mufrad, Kemasukan huruf jer maka dia dibaca jer Tandanya kasroh Karena dia isim jer Tidak ada tanwin Tidak dibaca bakdin karena dia adalah mudhof, Yang mana lafal setelahnya adalah mudhof ileh Nah ini nusahi nusai ini uh, sebuah jamak Jamak taksir Jamak taksir dia menjadi Mudhofile. Uh, mudhofile jamak kasir uh, dibaca jer, jernya dengan kasroh, tanpa tanwin juga karena dia adalah mudhof. Dipandang dari susulan ke sini, ini namanya mudhof, ini mudhofile. Tapi kalau dipandang dari sini, ini mudhof, ini mudhofile. Artinya usahi tadi ya dibaca jer, tandanya kasroh, tanpa tanwin karena dia adalah Mudhof yang mana lafal setelahnya adalah mudhof ileh almatni isemufrod menjadi apa menjadi mudhof ileh isemufrod menjadi mudhof ileh mudhof ileh dibaca apa dibaca jer jernya isemufrod tandanya apa matni nah, dengan kasroh tandanya kasroh jadi walaupun di sini tanpa harokat kita bisa baca ini min ini be di ini nusahi ini almat ini digabung jadi satu minbak di nusa uh, kemudian wan nikahu lafal wan nikahu wawunya wawu istiqnaf wawu istiqnaf itu wawu yang untuk tadi sudah dijelaskan memulai sebuah kalimat wan nikahu kita irapi an nikahu kenapa kita di tidak ada harokat tapi kita bisa baca an nikahu an nikahu ini adalah isim yang kemasukan al berarti isim ma'rifat Isim ma'rifat pada awal kalimat menjadi mub, tada nah, Isim ma'rifat, dia berarti seterusnya mufrod Isim mufrod menjadi mub, tada. Maka dibaca rofa. Isim mufrod ketika rofa tandanya bemah Maka membacanya wanikahu nah, itu, wanikahu utai nikah Kemudian da, yud yutlaku Ini namanya fi'il Fi'il yang dimabenikan majhul Yud laku, maknanya den Jadi rumusnya duma awaluhu Wafutiha maqoblal akhir Di dumma awalnya, di fatah sebelum Akhir yut laku, diucapkan Nah di laku di, laku di sini, Fi ilmu dhore Dibaca rafa. kenapa dibaca rafa? Karena tidak ada amil Yang menjayumkan dan amil yang Menasobkan, yut laku Fi'il mudarek dibaca rafa tandanya domah sahiul ayat karena dia FIL fi sahiul akhir nah, ini kan amat dimajul maka kita bilangnya bukan fi'il fa'ilnya tapi naibul fa'ilnya mana naibul fa'ilnya ini adalah domir gua yang tersimpan di dalamnya yud lagu ada ai gua yud lagu dan ucap pakai opo gua nikah jadi ada gua yang tersimpan yud lagu dan ucap pakai opo nikah logatan nah Luwatan ini saya tadi bacanya menjadi hal, hale coro bahasa uh, Menurut ulama-ulama Nahu ada perdebatan tentang masalah luwatan Tapi saya, uh, Pak Guru lebih ke pendapat yang hal uh, Kalau kita ngaji dulu, Pak Guru ngaji biar diterjemah eng dalam Nah eng dalam ini, kalau yang eng dalam ini biasanya itu berikut pendapat yang Uh, Nasab ala Naz'il Jadi ada pembuangan huruf Jair asalnya Nggak apa-apa Jadi kalian selama tahu alasannya Mau jadikan Naz'il Khofit Mau jadikan Tam yes, Mau jadikan hal sebagai okay, welcome saja sing penting tahu alasannya Nggak usah fanatik harus sendiri Yang penting kalian bisa pahami uh, Kalau fil Khofit Kemudian pembuangan huruf Ilat iskalnya Pak Guru Kenapa tidak dibaca Al luhata, alnya itu hilang Gitu Kemudian luhatan halit secara bahasa Berarti isim mufrat Menjadi hal Dibaca nasab tandanya fathah Harusnya ini saya lanjutkan Tapi karena waktunya mepet Ini kita hentikan sampai sini dulu Mudah-mudahan kuota kalian Untuk nonton tambah berkah ya Dapat ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Iya.